Selamat Halo, pagi. selamat pagi semuanya. Welcome back di program kita ya. Program kita, Antek Career Festival 2022. 2022. Bersama saya, Jimmy Darusman. Dan saya, Ratu Sria Sumirat, Yang akan menemani kalian semua selama hari ini di dua sesi yang menarik nih. Nah, Jimmy, kita hmm. ada apa aja sih hari ini? Banyak. Oh. Ada banyak. Ada kopi. Kita ada kopi. <laughs> ada kue. Kita sambil makan minum ya, Nih. Iya santai. Kan jamnya sarapan ya. Benar sekali. Sudah lewat sebut. Nah, boleh uh, uh, teman-teman sobat emtek di rumah yang mungkin sambil baringan tidak salah sarapan mah enggak, silakan kita akan menemani hari kedua program ini uh, bercerita banyak ya tentang job opportunity pengenalan profesi dan masih banyak lagi. Tips and tricks, yang jelas tips and tricks akan ada. Bagaimana cara menghadapi dunia kerja nanti nih teman-teman. Hmm. Karena pasti kalian kan belum tahu ya pekerjaan itu seperti apa ke depannya. Nah, di sini akan dijelaskan semuanya. Nah, kemarin kita juga ada banyak hal menarik yang dibicarakan. Betul. Welcome back ya buat yang sudah gabung dari hari, hari kemarin. Pertama, kemarin pada hari Kamis tanggal 4, sekarang di hari Jumat tanggal 5 kita juga akan melanjutkan lagi dari yang kemarin sudah dibicarakan. Masih ada besok ya, dari Masih 3 hari tanggal juga. 4 sampai tanggal uh, 6. Betul. Agustus 2022 ini. Baik, kita cerita sedikit kalau kemarin wow, baru hari pertama saja ini narasumber yang dihadirkan sudah banyak ngasih ilmu nih. Nah, Ratu. Narasumber yang pertama aja dia itu adalah Pak Pitra Andrian hmm. sudah memberikan ilmu bagaimana caranya The Science of Being Awesome in Workplace. Wow. Nah, Jadi, Pak Peter Andren juga punya background sebagai engineer, tapi dia bekerja sekarang sebagai HR. Nah ini, kena nyambungan ini malah membuat Mas Peter bisa mengformulasikan ya, betul. apa sih rumusan bisa awesome berkarir di bidang kerja, gitu ya. Mm -hmm. Engineer bisa kerja di bidang sosial, gitu ya. Kali nah, dia menemukan sains dalam semua hal yang dia kerjakan. Jadi itu -mom -mom. bisa diaplikasikan juga. Betul, ngomong soal kerjaan. itu luas banget teman-teman sobat Emtek, mungkin Uh, coba kayak Ratu misalnya. Hmm. Waktu kecil waktu sekolah ditanya kalau cita-citanya menjadi apa? Cita-cita pengen jadi dokter, gak? Tahunya dokter doang ya paling kalau yeah. kerjaan jadi apa? Dokter. Orang tua juga, kamu mau jadi apa? Dokter. Karena mau sekolah ingin. ya Iya betul. <laughs> tapi kalau sekarang ternyata pekerjaan itu nggak cuma dokter atau lawyer, tapi banyak sekali title-title yang mungkin kan juga belum tahu nih. Hmm. Tapi di sini akan ada banyak dijelaskan juga title tersebut. Kemarin salah satunya ada kisah sukses Mbak Jane Vera ya. Iya Kali betul. Dia di bidang advertising. Betul. Jane Vera ini juga art director di video.com. Memulai karir dari graphic designer. Nah, itu apalagi tuh profesi baru lagi tuh? Nah, betul. Ngapain dari Apa itu ya, Gira ya? Gambar-gambar kali ya graphic designer-nya. <laughs> Ngapain tuh? Ada banyak profesi yang uh, bisa kita ceritakan di sini. Ada pula uh, cerita dari Mas David, David kemarin ya. Iya, Tidak utama dari Cinemart di balik layar kisah sukses bagaimana perjalanan uh, Cinemart Nah, kalau kalian nonton nih sinetron-sinetron yang menarik, itu tuh yang bikin Mas David dan timnya. Mm -hmm. Bagaimana balik layar, membuat tayangannya menarik untuk kita semua, itu semua rahasia yang diceritakan oleh Mas David. Ngomong-ngomong, Ratu, ini sayang loh kalau teman-teman Sobat Entek cuma ikut nonton Youtube kita aja. Kenapa? Mm. Karena sekali lagi emang ini adalah uh, job fair yang diselenggarakan secara virtual. Jadi, selain dapat informasi, kita juga memberikan peluang-peluang pekerjaan. Nah, di hampir 20 anak perusahaan dan juga grup usaha Mtek Betul sekali, ada 20 lowongan kerja untuk para sobat MT yang sedang menonton sekarang dan kalian tuh juga jangan cuma mau nyari lowongan kerjanya aja mm -hmm. tapi juga cari tahu nih, pekerjaan cocok untuk saya itu apa sih? Nah, itu lewat mana tuh? Kalau mau tahu. Itu ada culture fit yang disediakan eh uh, oleh uh, teman-teman Dream Talent ya. Jadi kita uh, dengan ngeklik link tautan yang sudah dibagikan, kita sebutin lagi di dreamtalent.id/vcf. Nah, Jadi di situ kita bisa uh, klik dulu, kemudian bikin akun. Betul, kita, oh, kita login tes ya. Betul, kita login dulu, bikin akun, login, kemudian kita ambil tesnya. Scroll ke bawah tuh di hmm. link yang tadi, ada psikometri tes, itu gunanya buat nyocokin kira-kira kita kalau minatnya di bidang apa dengan lowongan mix apa enggak, jangan sampai kita udah terjun ke dunia usaha itu nggak cocok lah tuh jadi bisa hmm. berkembang karena nggak ngambil kuisnya sih ketahuan ah. nih, aduh saya nggak cocok, ternyata saya tuh cocoknya di air ya bukan di darah <laughs> cocoknya kerja di udara gitu ya <laughs> iya, tapi karena nggak ngambil tesnya jadinya kecemplung dan empat nih. nah soal cocok cocokan siapa tuh cocok nih untuk gabung di SCM hmm. anak perusahaannya Emtek, SCM ini membidangi media seperti uh, Indosiar SCTV, O oh, Channel, ada banyak, bukan cuma presenter, kameramen, mulai dari semua ya ada banyak liputannya. Mm -mm, Produser, editor, semua itu ada di SCM Group ini. Nah kalau kalian tertarik, di disinilah nanti akan dijelaskan apa saja sih yang bisa kalian dapatkan nih kalau misalkan kalian bergabung di Emtek di SCM Group. Pas banget. Betul. Di sesi pertama hari kedua ini ada Mas Ahdian, nah. beliau adalah rekruter untuk SCM, jadi membidangnya ada banyak media-media yang kita sebutkan. Nah, Mas Ahdiat Permana ini, dia tuh apa ya jabatannya? Mas Ahdiat Permana tuh dia adalah posisi Head of People Development di sini. Mm -hmm. Eh, betul ya? Betul. <laughs> betul. Jadi... Nah, Mas Ahdiat ini juga nantinya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya untuk mempercantik tampilan LinkedIn kalian. Karena ternyata LinkedIn itu sangat berguna loh untuk sekarang ini. Nggak cuma CV-CV aja nih, tapi LinkedIn juga berguna. Kalau zaman dulu, mungkin sekitar uh, 10-20 tahun lalu, kalau mau ngomong-ngomong itu harus nyiapin map. Mapnya cantik, warna merah gitu kayak bajunya ratu. Cantik-cantikin tulisan tangan atau ketik gitu ya. Buat masing ke perusahaan. Sekarang jangan sedih. Sudah ada banyak platform ya, aplikasi yang akan membantu para headhunter mencari kita, para calon pekerja. Mm -hmm. Betul sekali, dan Mas Ahdiat permana sebagai Head of Talent Acquisition dan Employer Branding di SCM akan menjelaskan bagaimana caranya untuk mempercantik link -in kalian agar menarik mm -hmm. untuk para rekruter-rekruter itu. Sebelum kita sapa Mas Ahdiat, kita coba cerita sedikit ya. Mas Ahdiat ini... Uh, Memulai karir memang di Recruitment and Talent Development spesialis di bineka.com. Jadi karir beliau ini meningkat sampai di posisi Head of People Development Nah kemudian Mas Ahbiad bergabung dengan Universal Fin atau Unipin sebagai Head of People Operations and General Affair Kemudian saat ini beliau adalah Head of Talent Acquisition and Employee Branding di Surya Citra Media Group atau SDM, anak perusahaan Emtek yang menaungi perusahaan-perusahaan media di dalam Emtek. Gitu. Baik-baikin deh Mas Ahdiat. Nah, Puji-puji tuh Mas Ahdiat tuh. Dia <laughs> rekruternya ya. Benar sekali, bikin Mas Ahdiat senangnya nanti tulis di komen Mas Ahdiat gantengnya. Woh, oh, oh, oh. nggak <laughs> boleh tetap harus uh, lewat masukin ke Dream Talent dulu. Oh iya benar sekali. Gak boleh fast track. <laughs> kalian. <laughs> Oke okay, ya, pada kesempatan ini Mas Adit akan bawakan webinar yang kita ceritakan mengangkat topik mengenai Level Yourself Up with LinkedIn Tips on Being Head Hunted. Bukan kita yang cari perusahaan, kalau biasa head hunter ini yang nyari kita. Wih, keren. Uh, keren Mana banget. Bukan kita yang nyari tapi dicari misalnya sama mereka. Sebelumnya juga kita mau memberitahu bahwa Mas Adiyat adalah sarjana ekonomi hmm. manajemen human resources dari Universitas Indonesia dan mendapatkan gelar master pada bidang human resource management dari PPM School of Management. Nah, anak ekonomi Kakal ya, kakalnya Ratu oh, ya. Oh iya. Kakak ya, lagi. Klas. Kakak kelasku nih di sini nih. Nah, Mas Adiyat meskipun backgroundnya adalah dari ekonomi tapi ternyata bisa loh sukses di bidang HR nah, sekarang. Inspiratif hmm. lagi nih. Kita hmm. langsung sapa yuk Mas Adiyat. Langsung kasih aja Mas Adiyat. Mas kermanfaat. Adiyat, silakan gabung. Halo, halo Mas Jami, halo Mba Ratu selamat sehat, pagi ya, semuanya, sehat, sehat, sehat. Udah sarapan? Nih? Sudah, sudah sarapan, sudah sarapan. Boleh Mas, kalau lu boleh sambil ngopi nih kayak kita. Iya, kita Sentai. juga boleh. boleh. Kita ah, aku juga ini. sambil minum juga nih. <laughs> kita sudah cerita banyak, uh, sedikit banyak lah ya, mengenai uh, gimana sih cara gabung di MT Group. Uh, spesifikasinya hmm. adalah di SCM yang dibidangi langsung oleh Mas Hadiah dan teman-teman ya hmm. di HR. Gimana? Tapi sebelumnya juga mungkin Mas Agir kok menjelaskan dulu nih seperti apa sih profil perusahaan. Ah ya? biar tahu oh. dulu gak kenal. Mm -mm, betul, kalau gak kenal gak Masa sayang, gak kenal gak tau. <laughs> <laughs> Monggo silakan Mas Hadiat. Oke baik, ya selamat pagi semuanya. Oh perkenalkan Ah Diat dari SCM atau Surajitra Media. Nah yang pertama mungkin mau perkenalkan dulu kali ya secara mendalam atau in depth mengenai SCM atau sudah Citra Media. Mungkin boleh ditampilkan presentasinya. Hmm. Ah, Oke, okay. nah welcome to SCM Media Family. Uh, boleh langsung ke next slide-nya. Dan next slide-nya lagi nggak apa-apa karena tadi sudah dijelaskan sekali oleh Mas Yemi dan Baratu mengenai Mtech Universe. Jadi Mtech ini sudah besar sekali ya kalau kita bicara Um, the whole subsidiary dan semua perusahaan-perusahaan di bawah MTEK. Makanya kita juga punya career festival yang sangat meriah ini. Tapi kalau SCM kita ada di mana ya di dalam MTEK universe ini? Nah dalam MTEK universe ini kita ada di pulau, misalnya kita sebutnya pulau, dari lima pulau di sini, ada di pulau satu yaitu TV atau media bisnis dan pulau tiga yaitu konten bisnis Basically Citra Media adalah holding company untuk semua perusahaan yang bergerak di bidang media di bawah Mtech. Nah seperti apa nih perusahaan-perusahaannya? Nah kita akan find out di next slide. Nah jadi ada konten apa namanya yang yang seperti TV program and then reach bagaimana kita juga menargetkan platform untuk target audience kita kita juga under kita influencers dan events juga, ada juga perusahaan-perusahaannya serta integrasi kita antar ke semuanya karena kalau media itu nggak cukup hanya dalam satu channel saja tapi di beberapa channel. Nah, next slide-nya boleh? Nah, yang pertama adalah TV gitu. Nah, mungkin bagi beberapa rekan yang saat ini sedang menghadiri webinarnya ini mungkin akan bertanya kayak apakah TV itu masih matter nggak ya gitu loh apalagi mungkin karena saya misalkan saat ini tinggal di Jakarta internet itu lebih prevalent atau lebih lebih sering digunakan dalam media konsumsi. Tapi faktanya TV itu masih merupakan sesuatu yang dominan kalau kita bicara keseluruhan Indonesia. Dan secara rating pun tidak menurun dari 2012 hingga sekarang. Nah dua brand yang di bawah SCM mungkin bagi rekan-rekan yang sudah familiar adalah brand Indosiar dan juga brand SCTV yang, yang mengambil 30% dari market share keseluruhan dari TV-TV yang ada di Indonesia. Nah, next slide-nya boleh? Nah ini kalau untuk SCTV kita fokuskan untuk konten-konten yang sifatnya variety show, anticipated movies yang ditunggu-tunggu serta prime time series. Oke, kalau di next slide untuk Indosiar itu kita fokuskan ke sports talent search dan juga FTV. Jadi memang beda ya Pak ada pemisahan uh, mengenai uh, target marketnya karena juga jenis media yang angkat juga berbeda. Ini juga mungkin sesuatu yang sudah sempat disinggung oleh Pak David di, uh, semester, uh, di seminar uh, kemarin mengenai target market. Next slide. Um, dan juga tentunya kita perlu mengkonversikan tidak hanya TV saja konten kita, tapi bagaimana kita touch point multiple channels. This is very important kalau kita bicara di, di Surya Citra Media. Next slide-nya boleh? Um, nah, untuk ekstensinya itu banyak sekali. Yang pertama adalah bagaimana kita mengintegrasikan konten-konten kita ke dalam M-Tech Universe ini gitu karena tadi ya udah dijelaskan dan mungkin beberapa predecessor saya sudah menjelaskan perusahaan-perusahaan lain di bawah M-Tech tapi what's more important is synergy bagaimana kita mengintegrasikan konten-konten tersebut dan bisa dilihat bahwa semua konten di debutan enam itu dapat dilihat di video atau tontonan-tontonan di CCTV juga dilihat secara online next slide kita juga proudly announce bahwa we are the official broadcaster untuk FIFA World Cup Qatar 2022. Saya pikir juga semuanya sudah ready ya untuk menonton ini dan tak hanya itu berada di semua lini tempat-tempat um, channel SCM menyiarkan. Di SCTV, Indosiar, kerjasama dengan Video, O Channel, Next Parabola dan juga Mentari TV. Next slide. Nah tapi kalau kita bicara SCM It's not only about TVs, it's about content. Karena when we talk about content, content is king nowadays ya. Yeah? Apa namanya, nggak cukup kita nonton TV, kita juga nonton TikTok 60 detik. And we do have that. Kita miliki IEG, Indonesia Entertainment Group, di mana semua content production kita under perusahaan ini. Next slide. Um, entah hanya itu, kalau kita bicara the production of all our contents, kita memiliki IEP, Indonesian Entertainment Produksi dan juga VIP yang keduanya menaungi beberapa konten seperti dari Surga atau Konser Amal Satu Indonesia. All of these contents are made in-house by these uh, house productions, production houses. Next slide. Kita juga kalau untuk tontonan-tontonan Cinemart Uh, mungkin juga sudah dipresentasikan untuk cinema dan juga screenplay. Mungkin kalau kemarin uh, beberapa tahun lalu nonton gundala itu juga buatan kita dari screenplay. Next slide. Dan juga untuk high quality local original values, uh, videos untuk video itu juga dibuat oleh Sky Films dan juga ada base entertainment di bawah SCM. Nah, ini jadi terasa ya how how large you are karena memang yang sangat penting dalam media itu adalah gen sinergi dan integrasi. Next slide. Nah dan tentunya konten-konten yang kita uh, hasilkan kita always make sure bahwa it's up to the quality yang kita inginkan. Beberapa konten-konten yang sudah di commission dari kita seperti The Night Come, uh, Comes For Us yang mungkin uh, mungkin beberapa rekan-rekan yang sudah memiliki account Netflix itu sebenarnya hasil karya dari SCM atau the serigala terakhir yang ada di video juga hmm. itu juga dari SCM. Next slide nah tapi tak hanya kita bicara konten about the talent gitu loh. karena creativity itu kan datang dari manusia ya so it's important untuk kita juga memastikan kita menaungi seluruh talent-talent yang berada di dalam SCM and then we do have it gitu loh. we build Premier House Influence Content Creators dan Event Production. Untuk label dan artist management ada DRM, untuk talent incubation ada One ID, untuk marketplace bagi rekan-rekan yang sedang mencari talent ada Fast Famous All Stars dan juga kalau untuk semua event-event yang sifatnya offline ada di Samara Group. Next slide. Dan kita juga SCM bersama Emtek juga we do, uh, collaborations dan juga kolaborasi yang satunya yang juga mungkin sudah dikenal dan saya nggak perlu further monitoring adalah dengan runs entertainment gitu. Tujuannya adalah karena memang terdapat sinergi. Kita sama-sama berganti di bidang media, kita kita juga memiliki untuk memberikan the best content uh, to the population makanya kita juga memiliki kerjasama dengan runs entertainment. Next time. Untuk integrasi di dalam medianya juga ada under kita Whisper Media. Kalau Whisper Media ini adalah digital brand integration. Enggak zaman sekarang kalau misalkan kita taruh iklan-iklan uh, di dalam suatu video atau di dalam suatu tontonan itu diintegrasikan secara offline enggak, ini langsung secara digital supaya lebih terlihat dan supaya juga lebih visual. Itu juga diakomodir oleh subsidi dari kita di Whisper Media. Next slide. Nah, dan pada akhirnya, karena mungkin saya sudah jelaskan importance of integration, jadi kita berusaha touch all the points of communication. TV, digital, magazines, press, itu semua dan akan terus meningkat dan akan terus profitable. Dan itulah yang kita lakukan di SCM. Next slide. Dan karena integrasi ini, itulah brand journey dari SCM di mana TV's, videos, digital, social media, offline content, semuanya kita berikan secara 360 from an end-to-end -end brand journey untuk seluruhan kebutuhan media di Indonesia. Next slide. Nah, oleh karena itu kan udah jelas ya tadi, kayak banyak sekali gitu yang kita lakukan. So apa growth opportunities? Well, a lot. namanya gitu, kita sebagai SCM with more than 2,000 people dan uh, lowongan luang lowongan sangat penting untuk kita memberikan growth opportunities. Di dari HR kita setup extensive partnering terms, performance appraisal, dan juga culture yang proper. Dan juga kita enable movement-movement. Kalau di kita tuh... Basih deh kalau misalkan orang tuh cuman stuck di satu tempat. It's important for you to move and to be promoted. And kita sangat open karena meritocracy itu yang lebih penting di, di grup SCM. Next slide. Dan ada space to grow, kita juga ada flexible working arrangement. Saat ini saya kerja hybrid juga. Mungkin kalau ada yang tahu saya sebenarnya saya lagi di rumah. namanya? <laughs> Jadi ketahuan kalau misalnya flexible working arrangementnya is real. Karena at the end of the day, work is what matters and work life balance is what matters more. Um, dan juga kalaupun bagi rekan-rekan yang datang ke kantor, full health protocol itu selalu kita handle dengan kuat gitu karena sangat penting untuk kita menjaga kesehatan kan yang lebih penting adalah kesehatan ya kalau kita bicara kerja next time dan ya itu aja sih ya mungkin kalau untuk perkenal sedikit mengenai SCM saya kembalikan dulu ke hostnya ya Mas Jemmy dan baratu nah, nah jadi... menarik banget nih penjelasan dari Mas Ahdia ternyata banyak banget ya jenis-jenis pekerjaan yang ada di SCM bukan cuma media loh ya bukan cuma SCTV, Indonesia World Channel tapi juga ada Perfilman perfilman. Lagi. Hmm, perfilman. Jadi film film yang lama, film yang lama, film yang lama, film yang lama, film yang lama, film ya. lama, film yang lama, film yang lama, film yang lama, apa ya lama, film uh, uh, bayangan teman-teman job seeker untuk kira-kira melamar jadi apa ya kalau di film Group gitu. Ada banyak hmm. ya ini baru lama, doang salah satu anak perusahaan gimana dengan uh, 19. Sembilan grup usaha lain betul. Nih. misalnya kayak grup usahaku nih kan aku di media onlinenya, hmm. di KLJ kapan lagi universe, jadi ada Liputanan.com, ada Berdeka.com, nah itu juga banyak lagi tuh, tapi di SDM aja udah banyak jadi nanti dilihat lagi ya kalau untuk hari ini banyak sekali penjelasan dari mas Agiat pastinya mengenai liputanam.com aja udah beda sama Liputanan TV gitu betul. Ya. <tuk> ya, betul ada luas teman-teman sobat ketek, luas ke, uh, mencari kerja di kita ya mm -hmm. nah ngomong-ngomong uh, soal cari kerja nih mas ada pas banget akan ngasih kita tips gimana cara perbaiki uh, sampul map kerja biar cakep jadi <SILENnatural> <SILENCIO> <Dialoran> Mas ya? <SILENCIO> betul, betul sekali. bagus. <SILENCIO> melalui aplikasi LinkedIn ya mm -mm, aplikasi LinkedIn kalau kalian merasa bahwa kayaknya LinkedIn tuh ada gunanya enggak sih nah ada nih gunanya ternyata kalau sekarang apa-apa tuh butuh dari LinkedIn dulu ya bukan Mas kita yang cari headhunter tapi mereka yang mendatang kita gitu ya kurang lebih gitu ya silakan Mas Diat hmm. dibagikan tips-tipsnya Oke okay, baik Nah untuk sesi webinar selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tips on being head headhunted sih karena saya cuma berusaha mengisi sih ya istilahnya kayak kalau bicara apply kerjaan sih um, itu sudah ada dream talent, dream action, gitu apa namanya all the tools are there gitu. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Kalau misalkan kita justru yang dicari oleh seorang recruiter itu apa sih yang perlu kita lakukan supaya lebih menarik? Nah mungkin bisa ke next slide-nya silahkan. So, saat ini kenyataannya banyak sekali recruiter termasuk saya sendiri karena saya memang bergerak di bidang talent acquisition ya, itu menggunakan LinkedIn sebagai tools untuk mencari kandidat gitu. Dan memang mostly good candidates are passive candidates. Maksudnya passive di sini adalah mereka sebenarnya tidak mencari peluang secara aktif gitu. Mereka lagi kerja atau lagi melakukan apapun yang mereka ingin lakukan. Um, nah, itu yang justru... Dari headhunter atau dari kami, itu perlu cari-cari. Nah, tapi mungkin beberapa rekan akan bertanya, apa sih yang kita cari sebenarnya? Apa sih yang headhunter cari itu dalam profil LinkedIn? Gimana sih caranya supaya friendly? Istilahnya kepada recruiter. Nah, ini aku bisa bagikan beberapa tips ya di sini. Next slide. Nah, ada empat yang saya bisa secara umum samarkan sih. Kayak yang pertama adalah are we connected? connections, sangat penting di LinkedIn. Nah ini connections tapi bukan berarti orang dalam ya, tapi nanti saya akan jelaskan ini maksudnya koneksi apa. Nah terus habis itu ada juga keyword and content, sangat penting untuk membuat... Um, profil kalian itu friendly search um, se uh, dengan searchability atau istilahnya ATS friendly. More on that later. Estetik sangat penting karena terus terang hal pertama yang dilihat secara kita se setelah kita dari recruiter melihat sebuah profile itu visualisasi dan visualisasi ini yang perlu dipastikan baik ada tips-tipsnya. Dan terakhir adalah external knowledge, uh, external acknowledgement atau istilahnya pengakuan yang bukan dari diri kita. Wah itu apa ya maksudnya? Oke, okay, we'll find out in the next slide. Yang pertama, are we connected? Why is being connected so important? Ini sih benar-benar jelas ya, ini pertanyaan sangat jelas. Oh, sangat penting untuk terkoneksikan. Tapi kalau dalam ranah LinkedIn, kenapa sih itu sangat penting? Nah, jawabannya ada di next slide. Karena um, pada dasarnya memang platformnya itu memfavor orang-orang uh, yang terkoneksi lebih banyak. That's just the way it works gitu loh. Dan headhunter yang akan datang itu mereka comes with variety of shapes and budgets gitu. Ada rekruter yang menggunakan account gratisan which is nggak ada masalah tapi ada juga yang pakai account-account berbayar. Nah ini sini sih contoh ya, ini contoh ada seorang makhluk, ini siapa ini Head of Talent Acquisition Employee Branding, SCM. Kalau dia dibayarkan oleh perusahaan, dan memiliki akses yang cukup besar kepada LinkedIn. Tapi kenyataannya tidak semua orang yang akan meng kalian itu memiliki akses besar tersebut. Nah, next slide-nya boleh. Yang perlu dipahami di dalam LinkedIn adalah ada restriksi yang besar antara degree of what we call connections dalam LinkedIn gitu. Nah kalau misalkan menggunakan LinkedIn biasanya yang visible itu adalah yang kita sebut sebagai first and second, um, ya, yeah, first and second connections. Jadi first second connection ini adalah kalau misalnya saya tersambung dengan seorang itu berarti first connection saya dan temannya teman itu adalah second. Nah, third ini adalah temannya teman-teman gitu. loh. Mohon jangan pusing, makanya saya sudah bikin uh, tabelnya biar kebayang maksudnya. Temannya dari teman dari teman. Problemnya adalah third connection atau koneksi ketiga itu sudah tidak visible. Kalau menggunakan akun-akun standar yang biasa digunakan oleh kebanyakan headhunter dan recruiter, jadi sangat penting untuk kita punya teman gitu. Nah, saya paham mungkin nggak semua orang bisa berteman gitu loh, tapi nggak apa-apa. Kalau dia ini gampang kok, tinggal kirim aja. Nah, tapi seperti apa? Seperti siapa orang-orang yang kita sebaiknya berteman supaya lebih cepat? Next slide boleh? Nah, pro tipnya adalah kalau di LinkedIn be connected with what we call super connectors gitu. Nah, super connectors ini apa? Ini super connectors adalah orang-orang yang banyak follower yang banyak koneksinya gitu. Karena mereka aktif di LinkedIn ini ya sama lah seperti Instagram, seperti sosial media. Em um, cuman bedanya kalau di itu ini matters ketika kalian bisa friend mereka. Karena begitu kalian friend mereka itu langsung banyak sekali orang-orang yang awalnya jadi third connection langsung turun jadi second connection. Atau bahkan jadi first connection tergantung um, siapa yang kalian berteman. Nah, ciri-ciri super connector ini seperti apa? Karena terkadang nggak terlalu kelihatan mereka followers atau apa namanya um, connection-nya berapa banyak. Yang pertama adalah biasanya Kalaupun kelihatan, kelihatan tapi kalau yang kedua adalah mereka biasanya bikin konten-konten yang engaging dan berusaha uh, evoke jawaban-jawaban uh, istilahnya dari penonton-penonton uh, yang ada di LinkedIn. Nah ini saya kasih gambar kucing karena ada tuh cerita-cerita yang kayak gitu di LinkedIn misalnya ya. Kayak ceritanya tuh uh, ini mungkin udah pernah denger ya, ada seseorang saya mau datang interview ke SCM. Apa namanya, tapi di tengah jalan saya menemukan kucing di God. Nah kucing tersebut nyemplung, saya tolong tapi saya jadi telat interview. Tapi saya tetap dipanggil, ternyata saya lihat yang interview adalah kucing yang saya tolong. Wah saya dapat kerjaannya, terima kasih semuanya gitu. Nah cerita-cerita kayak gitu kan yang biasanya engaging, banyak likes, banyak followers. Nah biasanya yang diposting-posting kayak gitu yang super connector. So be friends with them, seperti itu. itu yang pertama. Next slide ya. Nah, keyword sama konten itu matter enggak sih ketika bicara uh, profil LinkedIn? Yes, unfortunately does gitu loh. Nah, mungkin untuk next slide-nya boleh? Nah, jadi kami Headhunter itu uh, di LinkedIn juga ada search bar-nya, ada Google-nya gitu loh istilahnya. Apa namanya ada yang kita gunakan untuk ketik gitu loh. Nah, yang biasa kita ketik-ketikan untuk mencari seseorang adalah uh, apa namanya uh, ya yang Biasanya dekat dengan melekat dengan posisi tersebut. Misalnya, saya mencari uh, posisi, oh, saya mau cari host nih untuk nambah talent kita selain Mbak Ratu sama Mas Jimmy. Gitu apa namanya? Nah, itu kita ketik tuh host atau talent gitu loh. Nah, itu biasanya yang ditusuk adalah title atau key kompetensi atau industrinya, tergantung posisi-posisi yang kita cari, atau bahkan kalau misalkan ada kompetensi spesifik itu bisa kita tuliskan juga misalnya contohnya ini saya tulis di sini litigation itu kayak sebuah ranah yang spesifik dalam legal itu juga bisa digunakan. Nah jadi kan memang kita cari ya pakai Google apa akibatnya sebagai seorang talent yang sedang dicari oleh recruiter? di next slide. Nah strategi kata-katanya itu yang sangat penting gitu loh apa namanya nah problem yang saya lihat Um, jadi, begini: saya saya akan langsung ngomong aja. Um, banyak sekali orang-orang yang, ketika saya headhunt di LinkedIn, itu kayak ah, mereka tuh super bagus gitu loh. apa namanya, they're very good, they're very awesome. Tapi kata-katanya nggak ada, gak kurang ngejelasin gitu, dan itu sedih gitu. Atau bahkan saya tidak bisa search mereka karena mereka uh, kurang friendly, ATS friendly, atau applicant tracking system friendly, apa namanya, portfolionya gitu loh. So, it's important untuk diversify juga hal-hal yang kalian kerjakan gitu apa namanya karena sebuah posisi di dalam sebuah perusahaan belum tentu sama gitu apa mungkin di sebuah tempat title adalah host mungkin di tempat lain adalah presenter gitu nah itu mesti ditulis itu di dalam apa namanya di dalam profile kalian supaya tetap terbaca oleh search bar-nya LinkedIn di next slide itu ada beberapa contoh misalkan Um, orang, oh saya itu manager, oh tapi kan manager bisa kita tambahin mungkin di bagian penjelasannya Sebenarnya saya adalah head of XXX Atau di penjelasan yang lebih mendalam bisa dijelaskan bahwa I lead the XXX team gitu seperti itu Saya sama, saya juga kalau diperhatikan profilnya talent acquisition itu ya nama-nama DSCM Tapi kalau mungkin nama yang lebih familiar atau yang berbeda di perusahaan lain itu namanya recruitment seperti itu. Atau ketika seseorang ada yang title-nya account eksekutif, Terus mungkin ya coba digelengkapin on account manager. Karena di beberapa industri maupun di beberapa perusahaan itu tidak jauh berbeda. Mungkin di tempat kalian bekerja bisa berbeda ya gitu loh. Tapi ingat tujuan kita di sini adalah membuat profil-profil profil kalian yang sudah baik menjadi lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. So, we do these things. Memastikan semuanya terdiversifikasi atau kata-katanya. Next slide. Nah, apa namanya, pro tipnya kalau misalkan seperti ini sebenarnya di LinkedIn itu sudah dibantu. Nah, ini lama-lama mungkin saya jadi kerasannya kayak saya seller, seller LinkedIn ya gitu. Tapi sebenarnya bukan kok, tenang aja. Um, acara ini disponsori oleh Emtek dan Dream Action. bukan oleh LinkedIn gitu lah. Cuman sebenarnya sih beberapa um, LinkedIn itu selalu mendorong untuk melengkapi Uh, profil kalian. Gitu loh. Complete your account, elaborate and identify which areas to diversify. gitu loh Ada instruksi-instruksinya. Saran saya tuliskanlah hal yang kalian kerjakan secara keseharian, apa yang menjadi scope responsibility dari yang kalian kerjakan serta achievement. Ini yang terakhir ini. Ini sangat underrated menurut saya. Saya itu sering menemukan seseorang yang kerjanya sudah 3 tahun, dua tahun niat mereka tidak menuliskan pencapaian yang mereka sudah buat. Padahal pasti tahun tidak pernah lah bikin sesuatu gitu pasti ada achievement kan itu sangat ditulis makanya please complete the profile ya tolong dilengkapi apa namanya profilnya next slide next oh ya Sim. nah um, nah ini ada juga biasanya kadang-kadang ketika saya ditanya mengenai LinkedIn um, pertanyaan yang sering muncul adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu apa namanya. Oh ya betul, betul kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan tulis di chat aja ya gitu loh. Nanti uh, akan saya akan dibantu nanti sama Mas Jamie sama ratu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Tapi satu pertanyaan yang sering saya antisipasi adalah pakai bahasa bahasa Indonesia aja, uh, Mas adat gitu. Nah, sayanya begini, kalau di LinkedIn itu ketika kita bicara bahasa penilaian dari sebuah rekruter itu sangat judgmental gitu. Itu itu hanya realita aja penggunaan sosial media. Sama seperti semua sosial media benar cukup judgmental. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan Inggris tapi kalau saya, saya merekomendasikan satu, untuk kalau misalkan tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang kayak benar-benar baik, saran saya nggak pas kok. Tulis dengan bahasa Indonesia gitu loh. I mean like the, ini ini negara Indonesia bahasa Inggris itu bahasa nomor dua, jadi tenang aja gitu loh. Karena kalau kita tinggal di negara lain ya gitu loh, ya, ya silakan pakai bahasa tersebut. Tapi kita orang Indonesia gitu loh, so it's perfectly fine to write down in Indonesia. However, memang bahasa Inggris itu kalau memang mau digunakan, silakan minta bantuan seseorang untuk proofreading gitu apa namanya jadi silahkan untuk dicek kira-kira kata-katanya ini sudah benar belum uh, sudah sudah sudah sesuai belum ya dengan gramatik dan kata-kata di bahasa Inggris karena rekruter menilai rekruter menilai ketika uh, apa namanya um, uh, apa uh, sebuah kata bahasa Inggrisnya itu kurang maksimal atau kurang tepat seperti itu lanjut next slide nah terus habis itu um, Seringkali saya juga menemukan beberapa rekan-rekan bertanya kepada saya, "Mas, saya udah bikin nih uh, sebuah profile dan juga sebuah CV yang sangat friendly sama search bar-nya Google, sama ETS friendly sama LinkedIn. Sampai kata-kata itu variatif semua. Pokoknya apa aja ada jadi gitu loh. HR saya tulis semua, payroll, eh uh, organisasi organization development. Be, pokoknya saya bisa semuanya lah." Nah tetapi masalahnya kalau misalkan terlalu scattered walaupun friendly nanti ketika kita baca kita merasa jadi orang ini spesialisasinya di mana gitu. Nah saya nggak bilang ya uh, kepada rekan-rekan bahwa kayak emang saya nggak bisa ya mas saya jago semuanya. Bisa tapi kalau misalkan baru kerja misalnya setahun dua tahun tapi kamu nulis bisa semua dihecar agak sulit dipercaya gitu. Loh. apa namanya, Kalau bos-bos saya yang udah 20 tahun di industri dan juga udah kerja di HR mas saya percaya mereka bisa apa aja gitu. Loh. Cuman kalau misalnya kita baru beberapa tahun sebaiknya nggak apa-apa difokuskan gitu. Difokuskan uh, dan dipastikan kalian juga memahami area fokus mana yang kalian uh, inginkan. Next slide. Nah ini contoh uh, penjelasan yang menurut saya itu kayak yang sering saya lihat di sebelah kiri dan yang menurut saya sebaiknya coba dijelaskan uh, lebih baik. Misalnya, um, contohnya saya rekruter nih Mas Adiat, kira-kira gimana sih saya nulisnya. Nah ini yang saya sering lihat tuh orang cuma nulisnya adalah I, I did recruitment process. Oke, okay, thank you gitu loh. Padahal saya udah tahu uh, apa namanya kalau misalnya kamu rekruter, karena di title atasnya udah kelihatan, recruiter at XXX gitu loh. Nah coba dijelaskan kayak rekrutmennya ngapain, apain aja, rekrutmen kan luas gitu Apakah kamu hanya interview, apakah kamu hanya mencari CV, atau sambung sampai di link, sampai memberikan offering letter kepada mereka. Atau kamu melakukan semuanya, silakan dijelaskan. Itu ada di kolom yang kedua ya, yang warnanya itu agak kuning. Ini contoh penjelasannya. Dan yang paling kanan ini adalah yang lebih baik yang dimana juga masukkan achievement gitu karena kan kalau rekrutmen itu ya nggak cuma masukin orang gitu loh masukin orang, teng teng teng teng teng gitu nggak gitu juga gitulah apa sangat penting buat kita untuk uh, apa Anda di sini juga ditulis oh kami berhasil memfulfill posisi yang kosong itu 70%. puluh yang kurang lebih bisa diestimasikan 15 kandidat yang join per bulan. Uh, 15 join, apa namanya, kalau end-to-end end, 15 kandidat per bulan. Uh, apa namanya, tolong tolong kirim CV ke saya. <laughs> Soalnya itu jago banget, kayak gitu. Itu, itu jadi protip yang pertama. Next slide. Nah, tapi, tapi, tapi, mungkin ada beberapa rekan-rekan yang bilang, tapi mas, kata mas saya jangan terlalu nulis kebanyakan teknis-teknis saya. Ya, ya secara umum seperti itu tapi saya mau bilang juga ada disclaimer sedikit bahwa untuk beberapa posisi-posisi itu sangat penting untuk menjelaskan technical kompetensinya itu di mana. Contohnya adalah developer, ini yang lagi ngetrend ya, jadi developer gitu apa namanya atau jadi social media um, spesialis pokoknya teknologi-tekening itu lagi ngetrend banget. Nah ini sangat penting untuk dijelaskan apa aja yang bisa. Karena uh, beberapa posisi tersebut itu ketika kita sebut misalnya saya adalah programmer, saya adalah developer, pasti pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah bahasa program apa yang digunakan? Karena banyak sekali dan setiap perusahaan menggunakan uh, apa namanya? bahasa yang berbeda-beda seperti itu. Oke. Okay. Uh, next slide-nya, tuh ada pertanyaan lebih baik jemput bola atau ini uh, atau uh, tunggu bola? Oh, Oke, okay. um, dua-duanya, dua-duanya. Sebenarnya <laughs> apa namanya uh, di satu sisi um, kayak rejeki nggak tahu kemana, tetapi harus dua-duanya usaha. Sih. Kalau kita bicara, kalau memang uh, merasa ingin karir progressionnya di luar uh, apa namanya, uh, ingin di luar kantor tempat bekerja saat ini, sebaiknya dua-duanya sih. Maksudnya kayak kayak pastikan anda tampil baik, istilahnya, ya, si istilahnya ganteng lah ya, atau cakep atau cantik tapi juga, juga silakan apply-apply gitu loh. Dan enggak uh, masalah kalau dua-duanya seperti itu. kayak Saya sering kali kok menemukan kandidat yang kayak udah di semua channel disusurin gitu. Loh. Oh maaf ya jadi termisu sedikit tapi thank you lah atas pertanyaannya. Oke, okay. um, kita ke next slide-nya. What kind of aesthetics matter in LinkedIn? Nah apa namanya ini kita sudah masuk ke estetika. Dan kalau dari sini sih terus terang kayaknya saya enggak. Nggak, nggak jago mungkin kalau kalau bicara estetika karena karena saya pikir di sini yang join juga muda-muda very social uh, very socially active mantep lah istilahnya gitulah apa namanya bahkan di sini ya lebih ganteng mas jaymi sama mbak ratu jadi mungkin bagian estetik ini <laughs> lebih jago nanti yang dari host nah cuman kalau linkedin mungkin saya ngasih beberapa hal yang perlu diperhatikan yang saya notice mungkin ada beberapa yang kurang tahu next slide boleh yang pertama adalah visualisasi dari gambar. Itu sedikit berbeda di LinkedIn. Jadi LinkedIn itu bukan Instagram, LinkedIn itu bukan Twitter. It's not a place untuk kalian sepenuhnya menjadi terlalu personal. gitu. Apa namanya, kayak bayangkan itu adalah semacam sosial media tapi dalam ranah yang sifatnya masih perkantoran atau uh, masih profesional. Sehingga foto-foto atau gambar-gambar atau visual-visual digunakan juga sebaiknya yang appropriate di kantor gitu loh. Apa namanya? Nah, ini adalah contoh profil seseorang saya ambil. Nah, yang pertama adalah backgroundnya nya itu, background yang di belakangnya yang ada tulisan smart bug ini, ini biasanya digunakan untuk mempromosikan diri gitu loh. Karena kadang, kadang ada yang naro quotes, ada yang naro Banner perusahaannya ada yang naruh gambar yang buat dia penting, bebas yang penting itu adalah tempat untuk mempromosikan. Biasanya sih, kalau udah punya bisnis, biasanya tuh nama bisnisnya juga tulis di situ seperti itu. Nah, untuk fotonya juga sama, fotonya berbeda ya yang digunakan kalau di LinkedIn dengan Instagram, karena kalau misalnya yang kayak terlalu personal, misalnya kayak foto lagi di pantai, lagi main pasir dan air, itu enggak cocok kalau di LinkedIn gitu. Karena again, ini lebih proper buat kantor silakan pakai yang rapih tapi jangan terlalu kaku. Saya, saya sering menemukan beberapa rekan-rekan yang mungkin, oh kata masa lihat mesti kaku. Ya udah saya kasih yang pas foto 4 kali enam deh, yang buat paspor enggak gitu juga. Gitu apa namanya ini bukan tahun 1980. Apa namanya bisa loh kita kayak foto mungkin dengan polo shirt uh, yang modis casual tapi tetap profesional seperti itu dan yang terakhir adalah title meter gitu sih apa namanya. Nah, title ini juga affecting the algorithm. Jadi kalau misalnya kita menggunakan search bar, titlenya nya ini sangat digunakan Uh, ketika apa namanya untuk mencari jadi silakan ditulis. Makanya mungkin kan ada beberapa orang yang kayak nulisnya banyak kayak misalnya kayak marketing, sales gitu-gitu. Nah boleh-boleh karena memang mereka sengaja bikin supaya lebih friendly tapi jangan berlebihan gitu loh. saya kayak karena kalau again kalau ditulis kayak sampai 10 jenis kompetensi yang ditulis di dalam title saya juga jadi nggak ngerti apa yang, apa yang kalian ingin fokuskan. Um, itu visualisasi estetik untuk secara profile, secara gambarnya. Kalau kita ke bawah ke, bagi, uh, ke next slide-nya, kalau kita lihat di profil di bawahnya, um, penjelasannya juga sangat penting. Saya sering melihat um, cukup templetan sih ya beberapa beberapa rekan-rekan di LinkedIn ini kayak misalnya kayak saya adalah recruiter uh, di SCM. Terima kasih, selamat uh, terima kasih telah mengunjungi profil saya. Baiklah gitu loh. Nah ini. Orang ini yang saya ambil sebagai contoh ini bisa dilihat satu, dia oh dia tuh nulis tuh industri-industrinya supaya ITS friendly gitu loh. Supaya kita tahu experience industri apa saja yang sudah pernah dilewatin. Habis itu dia ada kata-kata simplicity is at the heart of what I do. Oke, okay. karena dia berusaha memisahkan dirinya dengan talent-talent lain gitu loh. Karena, karena ibaratnya kalau kita mencari talent, head of talent acquisition, be itu banyak gitu loh. Dan kita sebagai rekruter itu mesti pilih-pilih satu-satunya. Nah, itu makanya mesti ada kata-kata yang bikin apa yang bikin kalian unik. Dan percaya sama saya, saya yakin kalian bisa. Karena everybody is unique everybody is beautiful in their own way, gitu. Nah, dan terakhir juga dijelaskan di dalam aboutnya mengenai apa yang dia bisa lakukan. Create content strategy, produce content, design and implement. Ini sangat penting sehingga juga buat rekuter punya bayangan mengenai apa yang dikerjakan. Saya adalah seorang account executive. Yang saya lakukan adalah satu, mempipelinkan kandidat, memperpanjang uh, klien-klien dua melakukan regular meeting dan tiga memastikan deal antara klien dengan perusahaan terjadi yang seperti itu sangat penting untuk bisa untuk kita tahu apa yang kalian lakukan secara kesehariannya. next slide oke okay, kita sudah masuk di bagian terakhir uh, yaitu external acknowledgement gitu nah apa sih tapi external acknowledgement apa sih itu nah, kita ke next slide boleh jadi begini semua yang tadi kita bahas itu adalah hal-hal yang kita klaim untuk diri kita sendiri, ya kan? Gitu. Saya kayak ini bener nggak salah loh. Apa namanya? Saya kayak ketika kalian bilang saya itu adalah seorang kreatif, saya itu adalah seorang recruiter. This is a very uh, apa namanya? Um, ini sebuah hal yang kalian klaim um, untuk diri kalian sendiri, untuk promosikan diri kalian sendiri. Tapi tahu gak apa yang lebih baik? Sebuah narasi yang didukung oleh entitas atau orang lain. Itu yang lebih penting. Who, who's gonna back you up? Kalau misalnya saya nanya kayak, oh kamu recruiter ya? Kata siapa? Selain kamu sendiri. Nah, itu yang sangat penting. Gimana caranya? Ada banyak, ada beberapa hal, tips yang bisa kita gunakan. Next slide boleh? Yang pertama adalah get certifications. Ambil sertifikasi. Sekarang online, orang bisa ngambil kuliah online apa namanya, orang bisa ambil sertifikasi online, gitu loh, apa namanya. Kalian semua saya yakin di sini punya sertifikasi. At the very least, kalian lulus pendidikan. Itu aja ijazah bisa menjadi fakta bahwa kalian kalian telah lulus dalam institusi tertentu. Nah, dan LinkedIn itu cukup friendly sih. Kayak kayak, kayak untuk beberapa um, kursus atau sertifikasi tersebut, LinkedIn itu cukup, sudah kerjasama supaya nanti kalau misalnya di klik itu terhubung dengan situs eksternal, yang memverifikasikan bahwa sertifikat tersebut benar gitu. Karena ya udah tahu ya kadang-kadang ada ijazah-ijazah gadungan gitu loh. Apa namanya? Ah, tapi kalaupun misalnya kalian enggak punya ijazah sebenarnya tinggal detach aja gitu loh. Tapi again, um, sertifikat ini Kalian pasti punya pendidikan, tapi ditambahkan, gitu loh. Kayak sekarang kursus tuh banyak yang terjangkau, atau banyak yang juga disubsidikan atau dibiasiswa seperti itu. Apa namanya? Nah, bagi juga rekan-rekan yang akan join di program Agama Merdeka SCM juga nanti dapat sertifikat ya di bulan Desember. Waduh, jadi promo ini nih deh. Promo yang kesempatan magang di SCM. Maaf. Oke. Okay. Um, kemudian uh, second tipnya di next slide, maaf. Oh ya, nah, oke, okay. nah, ini get recommendations atau testimonials. Nah, ini yang saya sering sedih melihat, gitu loh, apa namanya, um, karena kadang-kadang testimoninya sepi, gitu loh. Apa? Nah, mungkin beberapa rekan tuh uh, bingung, gitu loh. Kayak misalnya, masa dia gimana? Kita cara dapat testimoni. Saya, saya gak punya teman, gitu loh. Apa namanya? Nah, yang pertama dapat, teman, gitu. <laughs> oke, ya, coba cari teman, dan uh, apa namanya bisa kita uh, mintakan testimoni? Nah, testimoni testimoni ini saya tahu kayak umumnya biasanya sangat positif, kayak wah si X ini orangnya baik banget, wah si orang ini keren banget gitu loh. Cuman mereka biasanya tuh memiliki kebenaran di dalamnya. Dan itu yang kita lihat juga sebagai rekruter gitu, apa namanya. Jadi kita juga dari rekruter bisa lihat kamu itu orangnya seperti apa. Nah tips yang paling mudah adalah instead of kain meminta pada teman-teman kalian untuk meminta kes testimoni berikanlah gitu loh kayak ini nih ini bukan ini ya bukan pendapat keagamaan ya dimana memberi dulu habis itu ngasih ya bukan tapi kayak ketika kita memberikan dulu dari psikologinya orang akan merasa kayak ada ketidakberimbangan kebaikan sehingga kita tanya boleh ya gue udah ngasih testimoni ini boleh nggak minta testimoni balik kayak gitu itu sama logika psikologinya kayak follow back hmm, ya kan ya kita follow orang dulu supaya di follow back sama gitu jadi kayak Uh, sama kalau bisa carilah diversifikasi ya ketika testimoni. Jangan cuman orang-orang itu aja yang diminta. Satu kantor itu aja. Coba cari mantan atasan, cari mantan kolega, mungkin juga teman kuliah atau teman sekolah supaya variasi. Dan kayaknya ini adalah slide terakhir kalau salah. Benar nggak ya? Coba di next slide. Ya, oke. Okay. Mungkin dari saya itu aja. Uh, saya kembalikan kepada uh, Mas Jemi dan Mbak Ratu. Wow. Wow. Mas Adiat, ini banyak banget ya komen, ini ilmu mahal, ilmu penting tapi gratis Benar sekali, ilmu mahal, penting, gratis, jadinya ini sangat berbobot untuk kalian semua yang menonton ya. Sayang banget nih buat yang miss, tapi gak apa-apa ya buat yang telat terus gabung ya di channel youtube ini hmm. Karena kita masih memiliki satu sesi lagi uh, usai Mas Adiat, tapi Mas Adiat selagi Mas hmm. menjelaskan tadi Uh, banyak banget komen-komen uh, dan juga nanya ya. Hmm, betul banget, yang nanya tuh banyak banget dari tadi. Dan pastinya juga pada tertarik dengan penjelasan Mas Ahdiat soal testimoni nih. Aku juga hmm. baru tahu jujur ya. Karena aku gak pernah nih update linkin yang gimana-gimana banget. Ternyata testimoni tuh penting loh. Dan kalau kalian pengen dapet testimoni, hmm. harus variatif tuh dari penjelasan Mas Ahdiat. Gak boleh dari orang itu-itu aja. Oke. Okay. Hmm. Ada Kemudian. lagi yang nanya ya. Tadi uh, Fikri nanya, Mas, Mas Adia perlu gak sih kita ngelantuin bukti di profile LinkedIn kita? Ah oh, itu, ini oh. kita kan udah mulai sesi Q&A nih sekarang ya. Hmm. Jadi Mas Adia hmm. udah bisa mulai menjawab. Kita uh, satu persatu kita baca atau kita kumpulin dulu? Mending jawab satu kali ya? Oh satu-satu ya, ya, aja, satu-satu aja dulu. Kan? Oke, okay. yes. okay, Mas Fikri, thank you buat pertanyaannya. Jadi kalau untuk bukti-bukti ini sih sebenarnya... Um, relatif ya gitu apa namanya kayak misalnya mungkin sekarang sih kalau melampirkan ijazah itu udah agak jarang dan memang kayak udahlah percaya aja kalau lulusan situ gitu istilahnya cuman ada beberapa sertifikasi teknis yang biasanya dimintakan kayak Oh saya ikut uh, kursus digital marketing Oh saya ikut saya pernah mengikuti audisi talent gitu dan saya menjadi pemenangnya itu sesuatu yang biasanya sebaiknya isat dilampirkan sertifikat atau yang lebih simpel adalah dilampirkan aja misalnya link uh, ke portfolio atau ke ah, video tersebut enggak. gitu loh karena kan audisi kayak Oh saya menang loh uh, audisi ini lampirannya aja video yang apa namanya kamu adalah pemenangnya uh, masih Yemi uh, selamat gitu lah kayak gitu mm -hmm. aja gitu. supaya orang bisa refer itu aja sih Oke, ternyata itu ya penjelasannya dan jawabannya. Nah, next ini juga ada pertanyaan nih, Mas Ahdian yang menarik. Mending jemput bola atau tunggu bola tuh, Mas? Oh, kepada okay. headhunter maksudnya ya? Iya, kepada headhunter. Sebelum kita okay. next ke pertanyaan yang tertulis di layar nih ya. Oke, okay. kalau aku sih sebenarnya lebih kedua-duanya sih. Apa namanya, again, sebenarnya ketika aku bilang kayak ini kan lebih, nanti nunggu bola ya kalau-kalau sisi aku cuman maksud aku ini karena aku ngelengkapin karena kalau di dream action kita jemput bola tapi kalau dari sisi aku lebih ke tunggu bola tapi sebenarnya kalau kita memang serius untuk misalnya memikirkan next plan di karir kita keduanya yang sangat baik nice. hmm, jadi terbuka ya ke, ke segala kesempatan mau jemput hmm. bola ataupun tunggu Buka aja kesempatan itu. Kalau desainnya bagus, kita tidak menunggu nih. Etan terakhir akan datang. Tapi nggak mm. bisa tinggal nunggu juga. Harus dua-duanya proaktif. Gitu ya. Betul. Baik, Mas Adiat, Ada Rachel Lidiani nih yang nanya nih. Mm. Bagaimana Mas dengan Fresh Graduate atau lulusan SMK yang belum punya banyak pengalaman? Tadi kan Mas bilang pengalaman bisa dibuat mm. link-linknya. Kalau belum ada gimana caranya? Apa yang harus tuliskan yes. di LinkedIn jadinya? Oke, okay. nah saya percaya kalau misalkan fresh graduate zaman sekarang itu agak beda waktu zaman saya. Kalau waktu zaman saya ikut internship tiga bulan aja saya udah tepok tangan. Ih, lu bisa ya sambil 3 bulan internship loh. Gua aja IP keteteran. Tapi saya kelin kalau zaman sekarang banyak sekali lulusan fresh graduate atau SMSMK yang mereka itu mungkin ikut lomba, ikut UKM, ikut hmm. kepanitiaan hmm. itu tolong ditulis gitu loh. Karena hmm. karena karena seringkali ada yang pemalu gitu loh. Kayak mereka mereka padahal saya saya dulu padahal kepala ini loh kepala UKM berkuda misalkan apa namanya dan uh, apa namanya dan jadi tulislah kenapa gitu loh karena ketika kita menjadi uh, kepala UKM equestrian itu banyak sekali yang dilibatkan managing people connecting with people itu jadi sebenarnya ada gitu apa namanya bahkan oh, ada juga mungkin ada yang nanya ke saya tapi Mas saya anaknya uh, uh, akademis gitu loh hmm. kayak saya IP-nya tinggi dan saya dekatnya sama dosen. Ih, itu tulis silahkan project yang dikerjakan sama dosen-dosennya. Itu kan pusing gila itu apa namanya? project-project <laughs> sama asdo. Jadi asdos itu pusing gitu. Jadi ditulis aja pencapaian yang sudah dilakukan selama uh, kuliah sih. Kita nggak pernah tahu ya pencapaian apa yang justru dia akan menarik buat headhunter nanti begitu ya. Pokoknya jadinya. semua hal yang pernah dikerjakan selama kuliah mulai dari jadi anggota BEM mungkin hmm. atau mungkin membuat acara tertentu lagi kuliah, tadi juga dibilang ya, hmm. kalau jadi ketua UKM berkuda, tulis juga tuh. Iya, <laughs> ditulis dulu itu. Tuh. Jadi mahasiswi tercantik, di musim senior tuh, boleh juga gak ditulis? Boleh ya? juga, <laughs> ya. boleh banget. <laughs> gitu. <laughs> tapi, <laughs> tapi jangan salah loh mas, maksudnya kayak ada juga yang, dan itu kan uh, biasanya, Maaf ya, bisa kayak saya ini jadi curhat sedikit tapi kalau misalnya kita nyari talent, itu kan juga kalau misalnya mereka sudah terbiasa ngikutin talent uh, apa namanya competition, biasanya kan mereka lebih baik juga oh, ya gitu oh. Potensi ada gitu loh. Jadi Tuh. ditulis saja. Hmm. Hmm. Itu yang memudahkan head hunter tadi ya. Ada juga nanya hmm. nih dari uh, Tesa 2003 nih dia nanya ada pepatah katanya kalau misalnya hmm. uh, berteman sama penjual minyak wangi, kita ikutan wangi nih. Nah, gimana nih kalau di LinkedIn kita harus pilih, pilih teman juga, atau enggak nih Mas? Baru enggak? Ah, oke, oke, oke. Ya, ya, ya. Ini pertanyaan klasik yang kayak gini. Kayak saya bertemannya sama orang-orang yang keren atau saya bertemannya sama ya orang-orang biasa gitu. Kaya, hmm, <laughs> kayak pertanyaan kayak, sama nih, kayak gitu deh. Ya. Gitu, hmm. Apa namanya? Iya, sama job seeker. Nah, kalau saya selalu kan gini. Simbangkan antara jangka pendek sama jangka panjang. Memang di satu sisi kalau dari jangka pendek uh, berteman dengan Orang-orang yang kita sebut sebagai super connector tadi itu akan membawa manfaat untuk koneksinya, tapi jangan sampai itu trade off dengan peer-peer kalian karena mungkin waktu saya juga zamannya sama, waktu saya masih jadi job seeker itu ya memang sih kita sama-sama berteman sebagai sama job seeker, tapi kasihnya lima tahun itu teman-teman kalian tuh udah jadi dewa-dewa semua gitu, apa namanya termasuk kamu sendiri gitu ya. Benapanya. jadi maksudnya adalah pastikan kalian juga nggak lupa daratan sih, seperti kayak berteman juga seperti itu. Tapi memang uh, di LinkedIn ada keterbatasan untuk pertemanan, kayaknya maksimal berapa ya? 10 ribu tuh atau... banyak, tapi banyak kok gitu loh. Ibaratnya uh, apa namanya? Tapi syarat saya adalah selalu seimbangkan. Jangan sampai, wah, aku ngincar orang-orang yang populer, tapi teman-teman sendirinya dilupain gitu sama-sama job seeker. Nanti lima tahun lagi nyesel loh. Itu bisa-bisa teman iya. yang dan ketepanan tahu-tahu sudah jadi host di liputan 6, waduh udah nggak bisa, temennya udah penuh. Padahal saya juga suka dapat DM ya, link dari teman-teman saya, ini ada tawaran bagus nih, ini ada kerjaan bagus nih, gitu jadi lupakan teman juga ya. Betul, kan growing bareng nih kita semua kan, mitik karir bareng juga. Tadi kayak kata Mas Ahget juga ya, kalau misalkan ini kita baik ke orang, pasti ada balasannya. Baik ke kucing, tata kucing itu yang interview kita. Kenaga, kenaga itu. Oke oke oke. Oke, okay. Ratu ada lagi nih nanya nih Ratu. Nah, oke. Okay. Nathaniel. Halo Mas, aku udah lamar banyak sekali di LinkedIn, tapi kok belum ada panggilan? Kira-kira ada salah di mana ya? Nah, gimana tuh Mas Adia? Salah sama Masih. orang tua mungkin? banyak. Okay. <laughs> mungkin aku mungkin uh, kalau bicara kayak lamaran yang mungkin belum diterima sih. Kalau aku sih selalu um, merekomendasikan pertama Satu apakah lamaran yang diberikan itu memang sudah spesifik gitu Terkadang Terlalu general yang dia apply Jadi kayak antara lulusan sama kompetensinya selama uh, bersekolah Atau selama bekerja atau seperti apa Tapi yang dia apply sedikit berbeda gitu loh Nah itu, itu yang pertama Dan yang kedua Saya selalu katakan kepada rekan-rekan talent untuk Mohon tidak berkecil hati Ketika misalkan Uh, panggilannya belum ada atau belum datang. Percaya sama saya, ketika kita bicara kerjaan itu lebih faktornya um, ketika ditolak, itu bukan bentuk uh, pengakuan bahwa Anda itu tidak baik. Bukan itu lebih kepada Anda belum cocok dengan posisi yang ditawarkan, gitu loh. Lebih ke jodoh, maksudnya lebih ke kayak masalah cocok-cocokan. Tapi percaya mm -hmm. sama saya, um, tidak. Jangan salah, even saya pun. Uh, sampai dua tahun yang lalu juga saya masih terkadang interview dan saya ditolak juga gitu lah, apa namanya um, jadi jangan terkecil hati uh, dan terus lanjutkan sih perjuangannya gitu saya juga waktu pertama kali press graduate saya masih ingat saya kayaknya apply totalnya kayaknya 80-an 80, 80 namanya oh. <laughs> apa, kan <laughs> <dimana? laughs> <laughs> dan, dan all it takes all it takes is just one yang cukup, ya, all it takes adalah satu pekerjaan untuk menerima cinta, Tadi Mas Jami kan cerita pernah drop CV di puluhan perusahaan. Waktu itu online kah, atau job fair offline kah? Atau gimana? Dua-duanya Mas Jamie karena waktu di zaman saya sih online nya luar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Sini, oh, oh, belum belum famili, belum populer LinkedIn eh uh, ah. sih udah populer sih waktu itu cuman job fair itu masih sangat populer gitu maksudnya kayak hmm. dan offline ya gitu loh jadi ya itu saya ada kali ngikutin job fair berkali-kali ngelamar ke booth-booth gitu-gitu apa namanya dipanggil tapi ditolak di, setelah tesnya kayak gitu tapi memang ya memang hmm. perjuangan beda zaman beda cara ya untuk beda offline kalau zaman <laughs> offline <Betul>. sekarang online <laughs> hmm. next mas ahdiat nih juga ada pertanyaan ada dari Oh, oh nah, Farah, Farah ya, kalau fotonya cantik kayak JJ nih. <laughs> Farah Patricia, salam kenal Mas Adiat, saya Farah seorang fresh graduate. Saya mau tanya jika saya asalnya tidak pernah update LinkedIn. Tapi saat ini mau aktif apakah rekomen jika update hal-hal lampau? Nah, hmm, mungkin dia punya prestasinya udah agak lama nih mas. Hmm, balita sehat mungkin atau apa? -apa. <laughs> Boleh jadi iklan balita? iklan Iklanku kita tahu juga. Boleh. Boleh banget sih ya. I mean like um, sama seperti so so semua sosial media uh, that. Um, Nggak ada istilahnya telat ya untuk kita mulai aktif gitu apa namanya jadi silakan um, dan udah biasa kok apa namanya kalau di, di LinkedIn juga kadang-kadang uh, sama seperti posting-postingan di Instagram atau di Twitter atau di Facebook yang sifatnya throwback itu ada, late post juga ada atau yang sifatnya mungkin uh, apa namanya uh, mengenang hal-hal yang sudah dilakukan seperti itu. Jadi kayak um, sa uh, sangat bisa, sangat bisa. Oke okay. okay. jadi Boleh, meskipun ya? itu udah lama tetap aja masukin kartu prestasi mm -hmm. ya. Apalagi kalau no relate ya Ada lagi nih Ratu kita coba tengok ada ojan onichan. Mas Adiat, kalau kasusnya sudah mengalami jeda nganggur lebih dari satu tahun, gimana ya? Apakah itu menjadikan profil buruk di akun LinkedIn saya, Mas? Hmm, ah, ini faktor itu nih Mas, banyak sekali orang yang memiliki jeda, apalagi kan kemarin lagi pandemi ya, hmm. pasti kan terdampak. Hmm. Mungkin sempat ada yang off dulu karena hmm. terdampak pandemi, gimana nih Mas Adiat? Atau mungkin kalau dulunya dia uh, seorang employee gitu ya, begitu dia keluar, hmm. dia lirak usaha, nah, apa juga harus ditulis atau gimana? Hmm. I see, kalau um, umumnya sih kalau untuk profilnya pertama sih saran saya adalah dituliskan saja kayak misalnya bahwa mengambil ngambil sabat, uh, sabatikel lah istilahnya ya apa namanya jadi kayak jedanya yang lebih penting bukan Fakta bahwa misalkan selama satu tahun itu misalkan say bahwa Anda itu tidak bekerja secara korporat Tapi lebih kepada apa yang dilakukan selama satu tahun tersebut gitu Apa namanya kayak uh, uh, sangat common ketika seseorang yang mungkin sudah jenuh untuk bekerja secara korporat Terus mereka kayak ntar deh aku mau resign dulu Terus selama setahun mereka ngambil kuliah, ngambil les atau mereka mungkin jagain orang tua It is very common gitu loh. Jadi hmm. yang paling penting hmm. adalah uh, dijelaskan mengenai apa yang dilakukan selama setahun tersebut untuk tetap berkembang atau dalam kasus-kasus tertentu tetap secara mental sehat sih gitu. Hmm. Itu, hmm. itu sangat common. COVID, COVID kemarin juga sama. Banyak sekali rekan-rekan uh, kita yang mungkin uh, terdampak dan kesulitan mencari pekerjaan tapi... Menurut saya sih tidak akan efek segitunya karena mereka cerita misalnya saya jadinya menghabiskan waktu dengan uh, keluarga saya, uh, saya jadinya sempat memikirkan ulang mengenai karir saya gitu, saya sehingga mengambil alas berbeda itu saja gitu apa namanya. Jadi uh, jadi uh, yang paling penting adalah keterbukaan untuk menjelaskan bahwa anda tetap berkembang sih. Cuajan. ya tentunya juga mungkin head -head akan paham ya kan pandemi loh bukan masalah Indonesia mm -hmm. doang tapi dunia juga menghadapinya Mas Ojen, semoga puas dengan jawabannya Mas Hadiat kita masih punya sekitar 724 ribu. pertanyaan lagi nih <laughs> banget nih pengen nanya nih. kita coba tanya ke Mbak ke sini. kita boleh nanya lagi nggak sih atau gimana nih aduh sayangnya tapi kalau misalnya nggak ditanyain karena banyak banget ya gitu, ratusan ribu orang hmm. yang bertanya ke Mas Hadiat masih bisa nih okay, nah, mas, nah, aja gitu, ya. gitu aja iya <laughs> nah ini mas lihat kayaknya ini ada yang baru gabung kali ya mas gimana caranya daftar di MT Group kata mas Rizky nah, coba Waduh. Juga. kalau misalnya MT Group silakan daftar di ini acara Dream Talent, uh, apa namanya, by, uh, Dream Action di Dream Talent, uh -huh. apa namanya di situ sudah ada lowongan dan nggak cuma SCM, tapi semua perusahaan-perusahaan under MTK itu bisa dilihat, apa namanya, yang saat ini kita sedang cari talentanya. Baik, uh, okay. Sobat yang ingin mencari lowongan kerja bisa di link berikut ini nih, yang di bawah nih, dreamtalent.id/slash vcf bisa dikopas atau uh, gampang diketik kan langsung. untuk diketik langsung ya hmm. id slash vcf gitu masa lihat saya banyak uh, sayang banget nih ya, banyak pertanyaan tapi harus kita tunda nih tapi hmm. jangan sedih teman-teman sobat MDX karena kita masih memiliki segmen kedua ya betul sekali lunch Time bisa nanya lagi nih bisa uh, cicil pertanyaan tadi atau mungkin Uh, nanya soal topik baru nih ah, nanti. Iya kita ada topik baru juga karena untuk yang sesi kedua nanti akan ada Mas Eko yang menjelaskan soal strategi sosial media nih. Ini pasti juga berkesinambungan, betul uhum. berkesinambungan dengan LinkedIn karena enggak cuma LinkedIn aja nih dilihat nih, tapi juga sosial media kalian. Karena pastinya recruiter tuh akan mengecek Instagram kalian, Twitter kalian. Bener enggak Mas? Benar banget sih, apa namanya, um, kalau dari saya mungkin karena HR jadi lebih fokus itu, tapi nanti uh, apa namanya di sesi selanjutnya uh, itu udah masternya untuk sosial medianya sih, jadi bisa uh, kita tanya-tanya lebih -tanya banyak lagi. Terima kasih banyak Mas Hadiat sudah bergabung. Kita takut uh, mengganggu waktunya sibuknya nih. Karena lagi-lagi ya. ada punya perusahaan di bawah Mas Hadiat yang kelola nih. <laughs> Terima kasih Mas Hadiat ya. Semoga di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sama Sobat m di rumah dan dimanapun. Gitu ya. Sukses Mas Hadiat. Berkas lalu ilmunya. Terima kasih. Sampai jumpa, Terima kasih Mas, Mas Yemi, Mbak Ratu. Sampai jumpa semuanya.